kita lepaskan teman-teman Wow Wih warna biru kita lepaskan teman-teman Wow Wih warna merah kita lepaskan teman-teman Wow Wih mantul sekarang warna ungu kita terbangkan 123 Wow mantul sekali teman-teman kita ambil lagi hahaha Wow, teman-teman. Airnya sedang pasang nih, teman-teman. Wih. Wow, airnya bening banget, teman-teman. Oke, teman-teman. Kita akan mencari mainan di air ini, teman-teman. Kira-kira dapat apa ya? Wih, dididih. lalala. Wih, didi. Wah, apaan, tuh teman-teman? Wih. wow warna-warni nih. Apaan ya? Wih, coba kita lihat, teman-teman. Wih. Wow, nampaknya ini adalah... Wow, ini balon, teman. Ih, warna-warni banyak sekali itu yang hanyut, teman-teman. Wih, langsung kita ambil ya, teman-teman. Ini warna oranye. Wow, ada juga ini warna biru, teman-teman. Wadidaw. Wow, ada warna merah juga, teman-teman. Wih, -teman. <t Roger> mantul sekali ya. Wih, ada warna ungu, teman-teman. Wih. Wow, ada lagi warna pink, teman-teman. di dapat banyak sekali nih. Wow, ada lagi nih dua, teman-teman. Wow warna kuning dan juga warna hijau teman-teman liatin teman-teman Wow Wow banyak sekali teman-teman warna-warni mau kita apakan nih ya balonnya ya wadidaw kakak -kak punya ide teman-teman kita tiup balonnya lalu kita terbangkan ya teman-teman wih mantul kan Ayo kita tiup balonnya teman-teman lalalala wih mantul Nah ini dia balonnya teman-teman Kita tiup satu persatu ya teman-teman Kita tiup yang warna kuning dulu teman-teman Lalu kita akan terbangkan teman-teman Wih -teman. mantul sekali ya Wih kita tiup yang warna kuning ini dulu ya teman-teman Wih, -teman. coba lihat ini ya teman-teman Kita tiup ya Satu, dua, tiga Wih, udah Balonnya sudah kita tiup teman-teman. Wih ini sulap teman-teman bukan sulap bukan sihir. Wah, oke teman-teman, langsung kita lepaskan balonnya yang warna kuning ini teman-teman. Siap -teman. ya, satu, dua, tiga. Wah, terbang teman-teman. Oke, mantul sekali teman-teman. Kita lanjut meniup yang warna pink ini teman-teman. Lihat ini teman-teman. Perhatikan ya teman-teman. Wih kita tiup ya. Satu, dua, tiga. Wih wow, udah langsung jadi besar aja nih teman-teman. Wah, wow, gua kita langsung lepaskan ya teman-teman. Satu, dua, tiga, wow, terbang wow, mantul sekali teman-teman. Ih, kita lanjut meniup yang warna ungu nih teman-teman. Kita langsung tiup ya teman-teman. Hitung ya, satu, dua, tiga. Ya, nah, ini dia teman-teman, udah besar teman-teman. Langsung kita luncurkan, langsung kita terbangkan, teman-teman! Satu, dua, tiga! Wow, wow, Wih. wow! Udah terbang, teman-teman! Yang warna ungu, teman-teman! Wow, kita tiup sekarang yang warna merah, teman-teman! Hitungnya, teman-teman! Satu, dua, tiga! Wow, udah besar, teman-teman! Saatnya kita terbangkan lagi, teman-teman! Satu, dua, tiga Wow Wih, Mana tadi balonnya Wah udah sampai sana teman-teman balonnya Wah oke okay deh kita lanjut meniup yang warna oranye ini teman-teman Lihat ini Wih Siap-siap ya teman-teman Satu Satu Dua Tiga Wow udah langsung besar teman-teman Saatnya kita terbang ya teman-teman Satu Dua Tiga. Wow, wah, sampai di itu teman-teman. Wih, ada di sini teman-teman. Lihat ini, wah, kita lepas sana dulu ya. Wah, nanti kita ambilin lagi. Wih, sekarang kita mau meniup yang warna hijau ini, teman-teman. Wih, lanjut kita ambil ya teman-teman. Hitung ya, satu, dua, tiga, wah, udah masuk ke teman-teman. Saatnya kita terbangkan lagi, teman-teman. Hitung ya, satu, dua. Tiga, waaah wow. Wadidaw, sampai sisi itu teman-teman Wih Oke lah, kita lanjut lagi menip yang warna biru ini teman-teman Tinggal satu teman-teman Oke siap teman-teman Kita tiup ya Satu, dua, tiga Wow, udah besar teman-teman saatnya -teman. ya, kita terbangkan nih Ini balon yang terakhir teman-teman Kita terbangkan ya Satu, dua, tiga Wow, betul sekali teman-teman. wadidaw -teman. Nih, ayo kita kumpulkan lagi teman-teman. Wih, lihat ini teman-teman. Kita kumpulkan lagi ya. wih warna-warni sekali teman-teman. Wih, wow. Kita kumpulkan lagi ya. Ini ada lagi teman-teman. Wow. -teman. Wih, mana lagi? Oh, itu ada lagi. Aku teman-teman Lihat ini. Wow. Wow, benar banyak teman-teman lihat ini balonnya banyak-banyak sekali. Wadidau, mantu.